Nah, dan ini media yang akan kita karbon bersama-sama. Karena kalau tidak dicat, karbon tidak menempel ya, kalau menempelnya jelek ya. merekat kuat. sob, setelah tadi dasaran kita cat lalu kita ke selanjutnya tahap pengarbonan ya mencelupkan untuk pertama kita kita ini celupin filmnya ya karena film udah diukur dikira-kira udah sesuai dengan media yang mau dikarbon. kita kasih lakuan pinggirnya karena kita selalu karir, kita mengerjakan serba sendiri Ya, lumayan ribet juga nih Harusnya ditemenin berdua ya Sama kenek, atau sama bini, atau sama tetangga Atau teman juga boleh, kalau ada yang nganggur Tapi temannya pada kerja, jadi gak ada yang bantuin, mencurupin Jadi kita sendiri aja ya pertama dulu, tengah dulu ya set bismillahirrahmanirrahim Nah, kau udah terjun pelan-pelan, pelan-pelan. Aw, -pelan. Sepertinya menggagal ini. Sepertinya, sepertinya, sepertinya, sepertinya dan akhirnya tercerupkan semuanya. Ini buat penahan ya buat penahan kita karena ini kita pemula jadi kita karbonnya di wc ya untuk yang mau ke air kita stop dulu karena ada pengerjaan proyek pengarbonan jadi yang mau ke wc kita cancel atau dihakin dulu ya setelah media dirasa udah lumayan merata ya kita semprotkan aktivator ya ini aktivator bagaimana segi aktifatornya sekiranya enak aja lah sekiranya hitam udah nampak hitam udah nampak basah semuanya nah udah nampak hitam kan semuanya lalu ini media kita yang tadi kita cat ya wah nah, ini ada pegangannya nih ya Untuk pencelupan kita berawal dari sini dulu ya eh ya disini aja dulu lah apa dari sini dulu ya, di ujung yang pasti harus ujung ke ujung ya perhatikan pencelupannya ya bismillahirrahmanirrahim ujungnya dulu set aduh nggak kelihatan nih set lep, lep dorong jangan langsung semuanya pelan-pelan pelan-pelan juralikan nah Hai sepertinya ini saya terlalu tegang ini kalau depan kamera saya Aduh tegang banget nih tapi hasilnya Hah gagal Inilah eksperimen gagal. Sepertinya ini gagal, ini gagal, gagal, gagal, gagal, gagal, gagal lagi. Gagal, gagal, gagal, gagal. Ini gagal, ini, ini gagal, ini, ini, ini gagal, ini. Ini karena tadi ke terlalu ke pinggir. Waduh gagal ini, ini gagal ini, ini gagal gagal ini gagal. Terima kasih sudah menonton kegagalan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.